Jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe ya cuy. Mahjong Wise 2 Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, apabila kalian ingin request pola dan game langsung komen di bawah aja ya guys.